yuk cek cek cek cek balik lagi bersama Otong spin kali ini kita akan review game cat of Olympus ya seluruh kita berbagi pola-pola mantap-mantapnya buat pantai-pantai saya -pantai. kita model 77.000 kita coba main di batch 1200 aja Pak, ya 800 800 dulu kita coba 10 kali hmm, belum ada tanda-tanda mantap ayo Kasih mantap-mantap Cuma nomong apa itu Oh iya yang bertanya kita main dimana Kita main di RTP 8000 kita tergacor tersolid Sambil jaga dunia akhirat Seluruh di sini Yang itu yang ada RTP leftnya Cuma di sini Seluruh yang lain Cuma tempelan doang kalau kalian penasaran RTP live itu apa RTP live itu RTP buat cek seberapa banyak seberapa kemungkinan kita jp-jp di game tersebut kalau di RTP 8000 ada seluruh yang lain enggak ada makanya, makanya aja untuk ringnya ada di pin komen ya seluruh kalau yang main coba-coba cobain RTP-RTP nya langsung gaskan saja Linknya ada di pin komen seluruh jangan ragu, jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 gaskan Back to the game ya seluruh kita coba cari pola-pola gacornya ini ini double aktif ya tadi kan enggak ini double aktif dulu kita coba cari profit-profit manis skater-skater easy daging tir merah juga boleh wujh kita coba quick aja ya 20 kali Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh kasih yang mata-mata pun -mata. sojo menong-menong betul Ayo, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jangan hai, hai, hai, enggak enggak enggak enggak kalau kalau kalem-kalem-kalem Sir bertanya jelek banget loh kita nanti coba di turbo ya kalau tanya mak seampas gini tapi saya sudah ampas. tadi kita masuk di RTP dia ya, biasa seluruh siate dan dan gue hijau jadi atas gelas kasih petir rungus waduh nurut sekali 12 lah lumayan lah ya tambahan lah ya 140-an gitu lo us dari tadi dim dimbaik we get get itu mantap juga tadi pecah itu lumayan banyak sekitar sepuluhan kan iya antara pecahnya 12.000 kaget kira paling lah paling 8.000 eh mantap mantap biasanya kalau kayak gini tuh mencium cum aroma aroma enak ini jarang pecah sekali pecah petir turun pecahan besar uh berarti tanda-tanda JP biasanya ada di sini entah itu di dalam skater atau di luar biasanya sih kalau kayak gini lebih ke di dalam skater karena di luarnya tuh pecahnya berantakan gak rapi gitu loh kalian pasti paham makanya gue naik bed langsung kita modal ber-ber saja lah ya seluruh kita coba 50 kali kalau emang feeling gue ya bener harusnya dapat skater terus isi kalau enggak ya dapat petir-petir merah lah kalau benar biasanya sih gitu masalahnya us itu cuma kayak gitu-gitu kayak -gitu doang seluruh Sistem lah, sistem kan cuma berputar-putar di titik-titik itu doang, di lingkaran-lingkaran itu doang, nggak ada bedanya. Cuma yang bikin beda tuh paling letak letak skaternya letak petirnya, berapa jumlah petirnya. Cuma kan kayak kita kan sudah mulai paham lah, berapa yang kapan dapat skater kapan dapat petir merah itu sebenarnya ada kode-kodenya. Buat kalian yang penasaran langsung terus aja ke channel saya, baru like, comment, subscribe nya karena di sana lengkap. Kita kasih cara biar petir merah keluar Tanda-tanda petir merah keluar gimana Lengkap, oke lah Tonton aja video-video yang lama itu saya jabarkan lengkap Ini atas cincin kasih scatter Terus hijau, eh, birunya pecah dulu Atas biru ada skian ijo Waduh, malah Gak jadi, gak jadi, gak jadi Anjir Gak usah ngeprank ini. Tanto masih aman buat masih di 2400 double Z aktif tadi coba 50 kuik kita coba semoga ada skater skaterisi daging biar langsung terus kabur intinya kalau main kayak gini utamakan WD utamakan profit profit berapapun apapun auto kabur kayak tadi kita bawa modal 77.000 yang naik uh yang nah nih petir, petir lagi Tunggu Aduh birunya pecahin dulu ya birunya pecahin dulu anjir nggak mau Tapi lumayan 20x6 120 tambahan nyawa lagi tambahan wd lah kalau main kayak gini kalau modalnya emang di bawah 100 ya sekiranya 5x modal 6x modal udah lah kabur aja nggak ada yang namanya gacor terus-terusan wuhh kali 250 cuk. lumayan 2.700 doang anjir kaget gue anjir kaget sulur, Aduh duh duh duh duh nih kan petir kan. Percaya kalau nggak enggak scatter isi itu petir kalau udah kayak gitu pertahannya. Mantap tenan cuy, kaget aku cuy. 250 bertengger dengan manisnya modal 77.000 naik 3 juta. Kabur ya kabur dong tapi nanti duduk kita cari momen-momen lagi aja ya syukur dapat teman-teman dikit lah satu sudah cukup cuma kalau dari saya saran-saran tiap, tiap tiap kali saya bikin video pasti kasih saran-saran kalau udah profit tuh kabur ini keptinnya. ini kan kita udah profit 3 juta dari modal 77k naik 3 juta ini gue sepin itu rata-rata kalau dapat scatter enggak ada isi kalau dapet petir itu koneknya jarang itu karena apa udah sistemnya tadi muntahnya di situ doang nggak bakal muntah lagi kecuali lama main lagi gitu loh kayak ini dari 3 juta saldonya turun 2 juta lah kemungkinan naik lagi ada cuma buat kalian intinya kalau udah JP tuh langsung kabur seluruh gue selalu ingatkan ini syukur kalau kalian main pakai duit uang dingin sih nggak masalah cuma kalau udah kayak gini tuh kabur nih gue kasih paham lah terus juga selalu saya ingatkan jadikan jam jangan jadikan game ini sebagai mata <tuh> pencarian seluruh jadikan hanya seperti hiburan saja jangan jangan ya kalau pengen main-main pakai uang dingin bukan uang dapur biar otak kalian nggak ngebul jika ingin bermain bermainlah di situ saya RTP 8.000 Cus langsung cobain aja untuk linknya ada di pin komen seluruh jangan ragu jangan bimbang Ini cuma di RTP 11.000 yang kita kita coba terusin aja pasti nggak ada isi lho buktiin lah ke kalian pasti nggak diisi. adius kan game diam aja kan Zeus kalau udah profit itu kayak gitu makanya selalu saya ingatkan kalau profit langsung kabur lah jangan kalian termaku pengen JP lebih pengen uang lebih enggak Zeus itu muntahnya tuh sekali muntah udah enggak mungkin muntah dua kali siswa bukan kalian yang kalau mau waktu muntahnya berkali-kali jackpotnya berkali-kali enggak cuma muntahnya sekali udah main Zeus sekitar 23 tahunan ya kayak gitu doa cuma mainnya Zeus kemarin coba incas lah babuknya Masa Oh iya oh, oh. yeah, buat kaliannya yang nonton sampai akhir terima kasih sudah menonton sampai akhir jangan lupa bantu like comment subscribe-nya agar video saya selalu bisa berkembang. terima kasih yang sudah menonton bye bye